dua dulu macam air yang dipakai untuk bersuci. Sebelum itu, ayo Ibu guru bantu dulu. Becil. yang mana tuh hadas besar, nak? Yang hadas besar itu kalau kita beda ya. Ya. Nah, kalau kita bela itu namanya hadas besar. saat tadi yang disebut ya Biarlah begitu, ya. ya ayo bismillahir Allahumma Allahumma minal kalau kita masuk di WC kita harus berdoa supaya tidak diganggu setan di dalam di WC ya Halo Hai, Hai. Ya, Nah sekarang tadi kan sudah ditanyakan yang mana itu air laut Air pantai air. Ya, Nah ibu guru punya gambar, jadi ini namanya air apa? air apa? Air pantai Air pantai, kalau ini? Cuci Air apa nih? Cuci. Air guru Ini air pantai, kalau ini air apa yang dimana itu segar atas langit? Air apa namanya? Hujan. Iya, kita. Air hujan. Pantai kalau ini ya, yang ada pohon-pohonnya, ada sungainya, ada apa? Sungai. Iya, sungai. namanya air sungai. Kalau yang ini namanya air apa? Air pantai atau air laut. ya? jadi ini semua ada gambar-gambarnya. Eh. Tulis nah, ya. Kita lagi akan mendengarkan video ya Tapi di tempatnya ya Dan mendengarkan Sebentar ya Jodohana sholat siapa Mana siapnya Yesenheit yes, yes. Yang dapat digunakan Untuk bersuci antara lain Air sungai Air hujan Ayuh jalan Anak-anak apakah kalian tahu Baiklah anak-anak Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain Air sungai Air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. salju. Wah, jadi kita bisa bersuci dengan air hujan ya Bu. Benar Bika, air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinjak atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci Kita bisa gunakan apa? Daun dan kayu kering Batu dan juga tisu atau kertas. Nah, bagaimana? Hari belajar kita selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan.